Pak, saya baru selesai makan, apa boleh olah nafas? Ya, sama. Saya makan dulu, baru olah nafas. Habis saya makan itu jam 6 terakhir. Saya tidak akan, kalau ada acara jam 7, saya makan sebelumnya. Ada acara jam 5 sampai jam 7, saya tetap makan sebelumnya. Jadi, saya makan jam 6 terakhir, terus gosok gigi, nggak pernah makan apa-apa lagi, baik itu jus, baik itu buah, tidak sama sekali, hanya air putih. Tidak berwarna, tidak teh, tidak kopi, tidak manis, tidak ada buahnya, enggak sama sekali. Jadi itu jam 6 saya selesai makan. Nah, makanya kalau olah nafas malam, seperti jam 7 begini, paling gampang bagi saya itu posisi duduk. bersila aja tadi ada, ada gangguan sedikit di perut, makanya mungkin tadi saturasi saya nggak bisa 100 ya, 99. Nah, biasanya saya kalau habis makan, duduk masih bisa. Kemarin juga, kemarin malam kan 100 terus, itu habis makan nggak masalah. Tapi memang tentu tidak bisa posisi tidur, apalagi. Dan juga susah sekali kalau habis makan untuk olah nafas perut, diafragma perut, pada itu bagus. Jadi kalau pagi sebelum sarapan, bisa posisi apa saja, bahkan bisa nafas perut. Tapi kalau habis makan, ruginya tidak bisa olah nafas perut. Pasti akan nggak nyaman. Jadi Tapi sebenarnya tidak ada masalah soal makan apa tidak. Memang bedanya adalah, tapi kalau yang... Kelompok olah nafas yang mengajarkan hanya olah nafas perut, ya, yang bagus perut, dada nggak bagus, ya, dia pasti akan bisa perut kosong gitu ya. Tapi kita, mem, kita dua-duanya hanya kalau habis makan ya olah nafas dada, dan pola posisi duduk enak dada. Kemarin, kemarin saya ajarkan yang tidur ya, saya ajarkan juga yang perut. Jadi kita bisa menyiasati itu kapan kita melakukannya dengan teknik yang mana.